Resmi dinyatakan pindah keyakinan. Kini Devano dan Nendra memilih hidup sendiri di rumah kontrakan dan meninggalkan sang ibunda Dahlia. Devano yang sudah memilih jalannya untuk berpindah keyakinan yang berbeda dari orang tuanya membuat dirinya mengasingkan diri dari ibu kandungnya tersebut. Dalam sebuah postingan mengatakan Devano kurang nyaman dengan kehidupannya di rumah Dahlia. Warganet mengatakan Devano ibarat anak yang tidak tahu oh, untung. Udah ia mengamuk Tetap dan marah besar dengan keputusan yang sama diambil sama Devano. Sama. Namun dibalik itu semua terungkap siapa yang menyeret Devano untuk memilih murtad dan pindah keyakinan. Simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Sebelum melanjutkan ke dalam video baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Like dan share video ini kepada teman dan kerabat anda. Oke, langsung saja. Devano dan Nendra artis muda sekaligus penyanyi dan model fotografer. Kini sedang diterpa isu miring tentang hubungan keharmonisan dengan orang tuanya. Putra Iis Dahlia tersebut kini diisukan murtad dan pindah agama lantaran memposting sebuah foto di kamar mandi dan memakai kalung yang berbentuk salib. Usut punya usut, Devano dan Nendra sekarang tidak lagi hidup bersama orang tuanya. Devano memilih tinggal sendiri di rumah kontrakan milik pribadinya. Devano merasa kurang nyaman hidup dengan orang tuanya. Iis Dahlia sebagai orang tua dari Devano, pernah bercerita di sebuah podix bahwa Devano pernah meminta dirinya untuk berhenti menjadi penyanyi dan bekerja sebagai pendanggut. Devano meminta Iis Dahlia untuk tinggal di rumah saja, namun hal itu belum ditanggapi serius oleh sang ibunda. Namun setelah isu yang menimpa sang anak, Iis Dahlia bahkan sempat marah kepadanya. Keputusan yang diambil Devano terkait foto yang diunggahnya di akun Instagram milik pribadi Devano dan Nendra tersebut sampai menyeretnya begitu jauh. Iis Dahlia tidak habis pikir dan tidak menyangka bahwa foto dari postingan putranya tersebut akan menjadi buah bibir dari warganet. Namun berita ini terlalu jauh tersebar sehingga Iis Dahlia pun kecewa kepada Devano. Bahkan ada yang mengatakan di sebuah berita Iis Dahlia tidak lagi mengakui Devano dan Nendra sebagai anak. Belum begitu akurat isu yang tertulis di media cetak tersebut, namun diberitakan bahwa Devano dan Nendra memilih pindah kenyakinan karena kekasihnya. Diketahui kekasih Devano dan Nendra sekarang yaitu Baila Fauri menjadi salah satu orang yang menyeret Devano ke jalan yang berlawanan dengan arus orang tuanya. Begitulah kisah lengkap dalang dan cerita kelanjutan pindahnya agama seorang putra Isdahlia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.